Baik, teman, -teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan saya Lab di sini di al Jaya, teman-teman. Uh, semoga kita semua dalam bahan rahmat daninul Allah Subhanahu wa taala. yang akan kami bahas pada sore ya sore ya di sini ya. Pada kesempatan kali ini adalah uh, mungkin banyak di ya, teman-teman memiliki peralatan elektronik khususnya ya khususnya avometer Fometer uh, jarang dipakai tapi rusak kategori jarang di sini uh, itu kalau kami ukuran jarang itu biasanya dua bulan atau tiga bulan uh, masa apa masa penyimpanannya seperti itu tiga bulan sekali itu atau dua bulan sekali itu masuk jarang uh, bagi kami seperti itu teman-teman <tuh> nah tapi Rusak, nah, rusaknya di sini bervariasi. Ada yang rusak eh, mati total, ada yang kalau yang analog jarumnya nggak gerak, ada yang LCD-nya mati, dan sebagainya. Seperti itu, nah, umumnya, ya, umumnya eh, trik umum atau eh, kerusakan itu terjadi karena dua hal: yang pertama karena kelembapan, yang kedua karena... Baterai yang tidak dicabut atau tidak diambil. Nah, bagaimana cara mengatasi agar e, tempat kita, walaupun lembab, tapi tidak akan ngaruh ke alat kita? Kemudian kalau baterai, kalau dua bulan e, tidak akan dipakai atau tiga bulan tidak akan dipakai, harus dicabut seperti itu. Nah, yang pertama saya akan mengambil di sini. Uh, avometer yang sudah disimpan di tempat yang kedap udara. Di sini agak lembab teman-teman, ya lembab sekali. Tapi kami sudah menyimpan, ya menyimpan di kotak ini. Ya. Bahkan dindingnya kami lapisi dengan aluminium foil atau plastik aluminium seperti ini dan uh, di sini lampunya sering kami hidupkan seperti itu oke okay. seperti apa di dalamnya nah, ini kita akan lihat Wah ada mainan anak saya itu oke okay. nah di sini mungkin sudah pernah dibahas di video-video sebelumnya. Nah, ini contoh ya, tapi ini bukan avo. Tapi ini juga ada baterainya juga. Nah ini kami kasih aluminium di sini. Ya di sini kasih aluminium. Di sini juga kasih aluminium dan lumayan tidak terlalu lembab. Ya, seperti ini kasih aluminiumnya teman-teman. Dan ini baterainya, sebaiknya ini kan pokok yang ada baterainya, itu sebaiknya dicabut baterainya, karena nanti biasanya ada oksidasi seperti itu. Ini tidak ada baterainya, berarti. Oke, singkirkan dulu. Nah, yang rawan rusak itu yang ada baterainya, contohnya avometer. Ya, avometer model apapun itu kan biasanya ada baterainya. Nah, ya, sebaiknya juga dibungkus plastik seperti ini oke okay. saya akan ngambil yang avometer oke okay, ini taruh dulu baik teman teman ini yang avometer ya. usahakan taruh di kotak plastik begini atau besi begitu agar kedap udara juga, agar eh, air hujan ya, tidak kena nah ini pakai aluminium ya aluminium seperti ini nah ini kita cek dulu carunya memang dicek berkala teman yang analog yang analog itu biasanya, nah ini tidak dimatikan biasanya ada, ada apa biasanya di sini berembun begitu beruap kita cek di baterainya, kalau ada baterainya langsung dicabut. Nah ini, kenapa? Nah kita biasanya, ya, biasanya akan berkarat di sini ya, akan berkarat. Biasanya jamur juga. Ini kalau uh, kemungkinan lama akan akan dipakai begitu, ini seharusnya di di ini ya di apa? dicabut baterainya atau sesekali dibuka begitu nah, kita cek dulu apakah ini berfungsi atau tidak oh berfungsi teman-teman untung di sini biasanya kena jamur begitu ya oke teman-teman bisa ngecek juga berkala kalau sudah mulai berkarat di sini di sini dan di sini biasanya di ujung baterai juga berkarat sebaiknya dicabut aja seperti itu ya ini masih aman karena penyimpanannya juga bagus ini di off kan saja kalau yang ada tombolnya oke dan nyimpannya juga harus rapat lagi oke sekarang saya akan lihat yang cukup rawan itu yang ini yang digital Ya, yang digital seperti ini nah, ini alhamdulillah biasanya ini agak lembab ini tidak lembab sama sekali kita cek ya cek berkala terutama yang ada circuitnya seperti ini oke sensornya masih rapi nah, kalau bisa setiap avo itu dibungkus dengan uh, dilapisi kain seperti ini ini kain uh, semacam kain parasut Uh, yang kedap udara juga maksudnya air itu tidak nembus kesini nah, kita kita lihat nah ini ini mulai berjamur teman-teman ya mulai berjamur walaupun walaupun sudah kedap udara tapi berjamur ya hati hati ini jamur oke okay. oke okay. masih aman nah. Khusus yang seperti ini, di belakang sini ada baterai, ya, dicabut saja Gak ada baterai. Walaupun ini masih berfungsi, sebaiknya dilihat dulu apakah di ujung baterai ini, eh, ini ujung baterainya, dan di ujung tempat baterainya ini, ya eh, apakah sudah berkarat atau tidak. Nah, ini dilihat juga teman-teman harus seperti itu tidak harus lihat dalamannya kalau sudah dibungkus paling cuma bersihkan luarnya saja nah, ininya dicabut ditaruh di tempatnya aman sewaktu-waktu mau dipakai dipasang aja seperti itu ya ini uh, tergantung jadwalnya aja biasanya kami kalau kalau misalnya ini tidak dipakai dalam waktu kurang lebih 2 bulan, 2 bulan atau lebih jadi jarak terdekatnya kami itu 2 bulan maka ini akan kami cabut ini tidak ada yang kami cabut baterainya, karena setiap bulan di sini dipakai seperti itu. Oke, teman-teman. Kemudian selain itu, ya. ya. Kemudian selain itu, penataan. Nah, ini. Ini kami penataan mengusahakan solid, ya. Solid dalam artian eh, tertata betul-betul eh, menyisakan sedikit ruang udara, seperti itu jadi kalau bisa ini kedap udara seperti itu kalau bisa ya kalau udah bisa ya ya usahakan sajalah seperti itu oke okay, teman-teman itu dua tips dan trik dari kami di Alapulam Jaya uh, agar peralatan teman-teman khususnya avometer itu bisa awet teman-teman oke okay, sekian dulu dari saya Uh, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, rapat seperti ini teman-teman ya. Solid istilah kami seperti itu. Ini kedap su, kedap uh, udara ya ini ya. Sejenis kain apa no? Ada yang bilang, "army, parasut, atau sebagainya."